Anak kecil bisa kerja apa? Kerja apa aja? Bisa nyekor nggak? Bisa sini biar kuajarin Ini caranya ke kiri ke kanan. Putar sampai ininya halus, bisa nggak? Bisa, Coba ya, putar terus. <SILENCIO> enggak putar aja yeah. begitu footernya agak ditarik sedikit <SILENCIO> dia pas ya coba lagi Nah, bagus. Kalau udah kayak gini, kasih bensin sedikit. Gini caranya. Biar kena rata ininya. Ada nah, apa lagi? Coba. udah kerjain dulu ya. Abang mau ngerjain yang lain. Udah, tinggal dulu. Maka, ini karena duit. Sengok dulu ya. Oh, udah bagus. Pinter juga ya. Memang belajar di Gak belajar bang. Oh, yaudah. mau kerjaan yang lain nggak? Muter aja, oli apa, bisa kan? Bisa. Nah, yaudah kerja sama bang ya. Iya iya eh hey. lho kok kemari mau ngapain gak ada nengok-nengok ayah kerja aja mau bantu ayah sekarang lah ya udah pada daftar sekolah semua hmm. Apa ini? Uh, itu pendaftarannya berapa Sejuta lebih sejutaan lebih Ya. Banyak ya Dulu juga Ayah belum punya uang Karena kan belum gajian Nanti kalau kayak ada gajian Biar ayah daftarkan Masuk sekolahnya di Sekolah apa? BDS Ya sabar ya Nanti kalau Udah dapat uang, udah gajian Nanti ya Setiap Ya Di belakang, ya? Bapakmu di mana? Di belakang Di belakang, jauh dari sini? Enggak hmm, Kerja apa? bersih bersihin Rumput-rumput ya. Tanya sedih Ada masalah apa? Sekarang, sekarang bilang, ada apa? Aku tadi mau daftar sekolah Kayakku belum ada uang Berapa kasih? Rp. 4.000.000 lebih Oh Nikah, aku minta tolong kasihkan dikasihkan sama Ayah bilang kalau kakek yang minjemin. Oh dari mana? Tapi jangan kakek bilangin Ayah ya. Iya. Aku asalku asal-asal dolan. Itu bukan dolan tapi hmm. kerja. Oh gitu. Jadi uang itu dari aku hasil kerja lah ini ya. Iya. Oke okay lah kalau gitu okay. ini uang ini untuk untuk aja disimpan ya kan nanti kakek berdu cara sama ayamu ya ya ada jalan keluarnya insya Allah ada jalan keluarnya ya, ya. Assalamualaikum Loh, Pak Yono kabar pak baik pak alhamdulillah sehat-sehat nih kan sehat-sehat iya gimana ya. kerjanya hmm. gimana kerjanya pak berhasil? ya alhamdulillah masih bisa saya kerjakan lah pak apa oh, yang iya. bapak perintah saya kerjakan hmm. ya seperti inilah hasilnya pak hasil kerjanya tapi bapak kok Bapaknya les ya bapak, ada masalah pak enggak oh. enggak cuman ya rapi aja pak oh gitu ya sambil istirahat pak kita duduk ya pak dan duduk duduk di sini sambil istirahat Oke, pak. gimana pak kerjanya pak? ya seperti loh pak, yang bisa kemampuan saya. ini tumben bapak kemari, biasanya nggak kemari. apa kira-kira kerjaan saya nggak bagus pak? Enggak bukan gitu pak. saya juga hmm. kan udah lama nggak kemari nenggak kebun pak. tapi hmm. hari ini paknya saya, bapak beli saya ini terasa masalah. kalau ada masalah pak, itu kita pecahkan bersama karena kita udah keluar besar pak. sampaikan nama saya Insya Allah pak kalau bisa dibantu, kita bantu hmm, enggak ada masalah apa Bapak? bener saya biasa-biasa benar Pak, enggak ada masalah Pak? enggak ada Pak, benar sama anak-anak juga Pak. Begini, Pak karena saya juga punya cucu, punya anak-anak hmm. kebetulan ini tahun ajaran baru Pak sekolah untuk 2020 ini hmm. apakah Bapak enggak perlu biaya anak untuk anak-anak sekolah kebetulan kalau mau Pak perlu saya bisa bantu, Pak. Saya bisa pinjemi ya untuk anak-anak sekolah, Pak. Insya Allah Jadi, ini Pak, ini segedar Pak ini untuk anak-anak ya. Jadi, jadi, Bapak jangan berpikir yang lain-lain ya untuk, untuk sekolah anak. Yang penting anak-anak bisa sekolah, Pak. Jadi, ini ini pinjaman atau semanan Pak. Udah Pak, itu nggak usah Bapak pikirkan ya. Kapan-kapan lah kalau memang nanti ada rezeki Bapak juga bisa kembali. Yang penting anak-anak bisa sekolah itu aja, Pak. Terima kasih Pak ya, saya sangat terima kasih, ini sebenarnya saya butuh nih Pak tadi, tadi man, saya kan nggak mungkin ngomong sama Bapak, saya kerja tempat Bapak, yang mencari repot dan Bapak, jadi Alhamdulillah Bapak dikasih pengertian, Alhamdulillah ini mungkin rezeki saya Pak ya, amin, amin. ya.